kita akan perkenalan dengan tulang-tulang ya. Jadi dimulai dari kepala nih. Ada os frontal. Lalu mata ya. Orbita. Rahang atas. Maksila. Rahang bawah. Mandible, mandibula. Lalu ada pipi. Os zygomaticum. Lalu ada vertebra ya punggung cervicalis 7 ya. Ya selanjutnya ada ini rusuk ya koste pertama ya. Lalu ada scapula, lengan atas humerus. Kemudian lengan bawah ini dibagi menjadi dua. Yang searah jempol itu adalah radius ya. Nah, searah dengan kelingking itu adalah ulna. Lalu ada osa karpi untuk telap, pembentuk tapak tangan ya. Kemudian osa metakarpalia. Dan juga untuk jari-jari osa digitorum ya atau falanges. Ya. Nah selanjutnya ada di gelang bahu tadi clavicle dan juga sternum ya, di dada ya tulang dada. Kemudian untuk Pinggang ini ada vertebra lumbalis. Ya. Kebetulan ini yang tunjuk gambar vertebra lumbalis 3. Kemudian untuk pinggang ada os Tuang tulang ekor os sacrum. Untuk kaki ada femur, patella ya. Lalu ada fibula dan tibia ya. Nah kemudian ada kalau di tab akan kayak ada ostarsi, Met, osa metatarsalia, dan juga osa digitorum ya. Atau falanges ya. Ya, kemudian ada tulang duduk eh ya. tulang duduk ini os isi ya. Kemudian ada os kok sigis tadi ya. Nah, kalau tulang kita belah ya. Ini kalau yang hobi makan sop buntut ya, Wah ini akan ada osteon ya dengan lamina lamina khususnya lamela-lamela khusus lembaran-lembaran lamela kemudian ada kanal Falkman ya Falkman kanal yang berisi pembuluh darah ya lalu ada interstisial ya lamela kemudian ada periosteum selaputnya selaput dari tulang ya, peri selaput osteum tulang kemudian ada lagi osteon dengan spesial lamela tadi lalu ada canal havers ya havers canal dengan pembuluh darah seperti dengan Volkmann tadi kemudian ada juga nah beda antara Fogman dan pada Fogman dengan si Havers itu adalah ukurannya ya. kalau si Fogman itu lebih kanal Fogman itu dia saluran ya White blood vessel, dia lebih uh, sedikit pembuluh darahnya dibandingkan havers. Ya. Nah, kemudian individual lamela, ini ada of the external general lamela ya, general lamela. Nah, ini di bagian bawahnya, ini Falkman. Jadi, Falkman itu yang menyebrang, ya. Sementara Havers lebih lurus, ya. Oke, selanjutnya, ada sumsum sum ya. trabekula, ya. Of Spongyburn, ya. Nah, selanjutnya kalau tulang ini kita selidiki, fungsi adaptasinya, ini akan ada vektornya. vektor of dari berat badannya. Berat badan parsial. Nah, ini akan menghasilkan sebuah resultan sendi. Ya, yang akan menghasilkan gaya setimbang. Yang mana ini akan ada dipengaruhi oleh kekuatan otot, muscular strength, kemudian ada join joint resultant tadi, ada juga vektor ya. vektor of B, B partial tadi, dan ada pusat dari gravitasi, center of gravity ya. of the partial body weight. Ya. Nah, kemudian akan ada titik tumpu, ya, pivotal point, ya. pivotal point of the hip joint. So, kemudian ada tension trabegula, ya. tension trabegula, tension berarti tekanan dari sum-sum tulang, kemudian ada Watt triangle segitiga yang dianggap sebagai serabut-serabut uh, netral, ya. Ward tuh artinya bangsal ya, jadi memang ini dianggap sebagai bangsal dari rumah sakit analoginya itu, karena dia berbagian tengah-tengah, ini serabut netral ya, neutral fiber. Ya. Kemudian ada sumsum -sum, ya trabekula yang berfungsi untuk kompresi compression trabegula kompresi berarti ditekan sementara ini tension ini ditarik ya. nah ini ditekan, ya kita ini analogi di fisika, ada gaya itu berupa tarikan dan juga dorongan atau tekanan ya. dan juga ini akan ada linea aspera ya. inilah vektor-vektor gaya ya. secara trajektori Secara proyektil, ya. bagaimana arsitektur kekuatan tulang diciptakan untuk menumpu berat badan kita secara stabil? Ya, ya selanjutnya, kalau tulang panjang ini kita uraikan, akan ada linea epifisis. Ya kemudian ada epifisis proximal, epi epi berarti di sekitar ya, physis. ya jadi epifisis itu pembagian ya, batang dari tulang panjang ya. ada bagian EPP proksimal dan distal tadi, ya, berdasarkan jaraknya. Shaft, ya, batang dari tulang panjangnya. Kemudian ada substansia, ada apophysis, kemudian ada tadi metaphysis, Proximal, yang lebih dekat ke sumbu tubuh ya, lalu ada substansia Spongiosa, saya. Nah di bawah ini ada juga apo, ada substansia kompakta. Lalu diafisis ya, kemudian metafisis, proximalis ya, dan juga lawannya adalah metafisis distalis ya. Ada juga epifisis distalis ya. Lalu ada cartilago artikularis dan lubangnya foramen nutrition untuk masuknya makanan. Ada selaput dari tulangnya periosteum dan ada cavitas kayak cave cave itu gua cavitas medularis. Ya. ya struktur dari tulang panjang osonggum, ya. contohnya adalah uh, tulang femur ya. Dimana kalau karena adanya banyak pembuluh darah ini, kalau tulang femur fraktur itu akan lebih cepat ya eh, terjadi shock hemoragiknya. Jadi metafisis itu tadi menghubungkan metafisis ini menghubungkan antara uh, zona pertumbuhan atau linia epifisialis. Ya osteogenesis. Kalau apofisis itu adalah protrusion atau tonjolan tulang ya, yang dibentuk oleh insersi dari tendon dan ligamen ya yang memiliki osifikasi pusat osifikasi penulangan sendiri ya. Ya nanti akan ada istilah-istilah ya seperti kalau dia ada tonjolan ridges, itu kriste, lips itu seperti bibir dan labia, bia, rough line itu lini, kemudian ada tonjolan tuberositas ya.